kita sedang melakukan penarikan mustika. Sepertinya sudah diwujudkan sama Gus Sandi. Pak teman-teman bisa kita lihat uh, hasil dari manifestasi energi gaib itu. Seperti tadi nih guys. Ini adalah sosoknya guys. Ada uang ini bukan? <tuh>, geng ya seperti apa ini guys seperti iya bang benturan ini bang kameranya ijo. goyang goyang ini bang hijau ya? pakai tripod ini bang. Hmm. Ijo. Ijo. Nah, ijo. ini yang disuka dari ratu bidadari Bidadar. saya sukanya ijo yang kayak nah, gini. gini sukanya seperti ini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 Kakak, eh? Kakak. Oh, ana semut ya. Aduh, awas-awas-awas-awas-awas. Ya, teman-teman ya. Boleh Ya, benar. Nanti, <laughs> boleh nanti boleh DRDN ya. Yang berbinat patungnya boleh DMDN nanti teman-teman. Boleh DMDN teman-teman. Catris. Ini adalah dupa. Eh, oh, Penarikan harus ada nanti nanti dupanya. Nanti kita belum tahu, nanti kita coba bersihin dulu. E, nanti kita akan coba review ya di sini. Kita akan coba review. Nanti kita cari. Kalau secara supernatural yang saya lihat di sini juga ada sosok genderuwo, terus ada sosok hantu cewek juga, ada kuntil anak di sini. Siapa? Siapa? Kan. Kita coba-coba nanti kita review. boleh nanti yang berminat. Sambil kita cari pering petuk, <laughs> siapa tahu ada pering petuk juga di sini ya. Banyak ini mana Ini. Tapi rakyatnya semut yang Rakyatnya yang sakit ini ya. ya. <laughs> Boleh ya, <laughs> ya, Oke okay guys, kita perjalanan untuk penarikan mustika. Ini tim sedang uh, bersiap untuk menuju lokasi, di mana lokasi tersebut tertanam e, banyak mustika di situ. Siapa tahu nanti dapat keris. Dan di sini adalah tempat pekuburan Semoga tidak hujan ya, guys. Ini susah kalau hujan nanti e, perburuan dihentikan nanti. Karena nggak ada atapnya ini, guys ini ada bunga-bunga apa? Ini kayak bunga sakura. Tetap ikutin perjalanan uh, horor, perjalanan eksplor dari Ratu Bidadari. Ini Gus Mangsa bersama Yang ronggo sedang bersiap-siap. Untuk melakukan ritual bapak, khusus nanti ambil, oh, ya. nanti kalau, kalau dan di sekitar kita adalah komplek pemakaman. Apa ini mas? Ya. Hmm? Oh ya, dapat ya. tiga. Kami, enggak, eh, enggak enggak enggak enggak enggak enggak ada Gus Mansa sedang melakukan persiapan untuk penarikan atau mengundang sebuah energi gaib datang. Ya. Oh, butuh apa, Gus Mansa? Tangerang ya, kotak ya. Ini nanti Raden Sente ya, yang naik ya. Ini adalah makam China yang tulisannya, tulisan apa ini ya? Saya nggak bisa membaca. Kita nanti akan mengumpulkan energi-energi gaib ke satu titik ya, guys. Kita akan mengumpulkan energi di sekitar sini ke ke dalam satu titik. Yang itu. Apa, gak dipakari dupa, Gus sah? Eh? Nggak dipakari dupa. Nggak, nggak, nggak. Kita akan bayar, Ini Gus Mansa sedang melakukan uh, pemokusan energi guys. sedang melakukan pemusatan energi mengumpulkan energi di dalam satu titik kira-kira apa yang akan wujud sebagai manifestasi goib Kita doakan yang terbaik buat teman-teman. Menarik sebuah energi kami memang tidak semudah itu. Dibutuhkan energi besar, perpaduan spiritual dan supranatural dari seorang tersebut. Teman-teman, dibantu tap tap layarnya, yuk dibantu tap tap layarnya. nahnya agak keras guys menyebabkan tim untuk kesulitan atau kesusahan apa band kelobang siluman lipat yang muncul siluman lipat yang muncul siluman lipat guys wujud yang muncul siluman lipat ini wujud guys yang muncul si leman lipan ini waduh sama aras itu itu yang muncul itu uh, ya muncul itu beda dari waduh bunda cici ini patung gimana ini yang muncul itu beda waduh nanti saya dikasih apa sama bunda cici ini oh, kita saat ini Gus Mansa sama Ayang Ronggo melakukan penggalian guys teman-teman ya, ya. Maka mana makan pasina, bat. Ini, teman -teman, Kita doakan. Ya, -tap -tap Semoga segera wujud. Fokus, lah. Tespe. Oh fokus paku ah. taspen Oh tespen. keren kerewek ini kerewek, beri saman, Kere uh. ini, ini, enak kerewek, ngeruk, ngeruk, eh? Kere ngeruk, ngeruk, enak kita... hmm. Kerek, lagi. Ya. Nah, kembang kuning, apa itu kembang putih? Gali demi menggali tanahnya agak apa, atos keras ya guys Menyebabkan Eyang ronggo bersama Gus Mansa agak kesulitan Karena kerasnya tanah Raden Sente gimana Raden Sente bisa diwujudkan gak Raden Sente Raden Santi bisa nggak diwujudkan manifestasi gaibnya? Masih mencari sesuatu nih guys. gimana? Oh ya bisa nanti kontak-kontak aja Boleh. Harus dengan kesabaran ya guys cara mencari sesuatu di atas sesuatu sesuatu yang sesuatu itu tidak semudah itu mungkin bisa dibantu sama Bunda Cece sama teman-teman Bunda Cece masih aktif itu Bunda Cece Bunda Cece mohon dibantu RD sama RD bos. RD sama RD apa itu Oleh teman-teman silakan teman-teman ya, Saya tak berbicara dengan Bunda Cece atau Raden Sinti Bunda Cece, Bunda Cece. Halo assalamualaikum Bunda Cece. Waalaikumsalam Gimana Bunda Cece ini, Bunda Cece? Ini tanahnya agak keras. Menurut jendengan gimana? Harus cari ini tadi yang tanah ini yang lembek tadi. Coba letakkan tanganmu lima jari di situ ya, Rok. kalau panas hawanya berarti ada di bawah. Kalau tidak panas berarti tidak ada di bawah. Hmm. Coba Karena kulit nda ada di situ. Coba sampai panas tidak tanganmu <coughs> berapa dari, tanah. dari, itu, di itu, dari tanah. hmm Ini teman-teman Gus Mansa bersama yang Ronggo sedang mendeteksi dengan ilmu radar goib ya. Mendeteksi aura-aura goib yang ada di situ. Untuk mewujudkan manifestasi yang gaib diwujudkan ke dalam dunia nyata, entah itu mustika atau sebuah pusaka-pusaka dos mansa sedang melakukan uh, penggalian ya guys ini di dekatnya makam yang tulisannya tulisan seperti ini uh, Ratu Bidadari tidak bisa membacanya oh. mungkin bisa saya kasih lampu ya biar teman-teman bisa guys. lihat namanya atau Pak Tengok gitu boleh? <laughs> kali ini host disuruh tamu <SILENCIO> <SILENCIO> Kita memanifestasikan bahwa teman-teman juga tidak semudah itu ya bahwa teman-teman dibutuhkan kesabaran. sini hmm. Kita harus sabar. Uh, Rat dan Sente Bunda Cece Mas Asal Usung, bisa enggak uh, dibantu memusatkan energi ke satu titik ke Gus Mansa itu? Tolong dibantu. Tolong dibantu dipusatkan ke satu titik yang saat ini digali oleh Gus Mansa. Apa? Apa? Uh -oh. uh. Uh, maksudnya yang mundur siapa? Yang mundur Gus Mangsa atau gimana? Oh semua uh, Gus Mangsa mungkin disuruh mundur dulu Gus Mansa Untuk mengundurkan diri dulu Ini teman-teman Sedang melakukan Pemusatan satu energi Secara jarak jauh aman aman aman. orang Ada sosok kuntilanak juga guys Kuntil yang saat ini sedang menemani kita. merah di merah. teman-teman ya ya gerak-gerak sendiri guys itu ya, upload ya temen-temen ya nah, tadi di belakang pohon itu, depan itu ada sosok web guys, disitu guys gendruwunya anguk-anguk guys nah, ternyata di sini juga ada gendruw guys ini guys wow. gendruwi <laughs> oren bukan ireng ya, oren gendruwunya <laughs> dari eropa gendru hey, eropa from eropa <laughs> my people <laughs> dari pelataran liga indonesia dan jajaran arah gimana ini? kita ambil jalan ke titik awal ini adalah lokasi uh, perkuburan, uh, perkuburan China ya kita saat ini menuju ke mencari teman-teman kita yang hilang guys gak tau kemana misalnya ini komplek pemakamannya juga cukup besar cukup gede cukup gede banget luas jadi tim tim kita terpisah nggak tahu kemana ya guys wah kita jalan luas banget kita samping kiri, samping kanan semuanya adalah kuburan-kuburan guys oh, ikutin terus jejak ratu bidadari itu bagus banget ya kuburannya ya oh, merah-merahnya juga aduh oh ternyata ini teman-teman sudah datang sudah ada guys ada guys. tim sedang melakukan persiapan aku ayo. Ini saat ini kita berada di kuburan. Posisi Gias, posisi lagi di kuburan Cina, Mas. Sama Dindi Mas. Wah, teman-teman, jangan lupa di share, like, bantu tap-tapnya. tarik. Nah baru datang oh, kok siki oh, oh. oh, oh. oh ubus diem malang tak samen oh. oh. oh. sahrul ini sahrul lagi siapa so sih kok kayak kil siapa Ini saat ini kita sedang persiapan, Guys. Sedang persiapan. Iya, Enggak live di ya sampe. Mumpung cek yang ini. Hah? Enggak live di Iya, live DCI di Oh, langsung luruh hmm. <coughs> Ayo buat teman-teman <coughs> <coughs> dibantu tap-tap layarnya. masih lo dibantu share-share-nya ya sama tap-tapnya ya. Ini kita mau explore uh, kita mau explore. Kita mau explore, guys. Explore kuburan China Teman kenalannya, teman kenalannya. Suler. Putumah Esawara opo kui. Ini kita cari demit ya Jangan lupa di tap tap And share share ya Kita masih persiapan Kita masih belum setat ya guys Sopo yuk buat teman-teman tetap schedule kita habis ini penelusuran kita masih dalam tahap kita masih dalam tahap persiapan explore wong biro wong akeh ini ada Sandi, ada Gus Mansa, ada maisa sama ayang ronggo ini dan ada dokun kondang itulah sejuta umat siapa dia kalau bukan ratu bidadari tv makam dulu bang biar nanti enak lak ngolek demiti bang makan dulu udah kita udah makan di restoran-restoran termahal ini tadi di dunia Rahmanu nang diku nangkuburan jangan lupa di tap-tap di share-share ya buat teman-teman kalian biar tahu terus jangan lupa di subscribe channel YouTube ratu bidadari TV golek apa iki golek demit Ya ini TikTok horor ini guys ya. Biasanya TikTok kan di tempat terang-terang. Kalau ini kita TikToknya di tempat gelap-gelap. Putu datang di alas Purwok. Gampang masalah datang gampang. Yang penting ada endors-nya ya. Yang penting ada endors-nya. Di antara seribu yang nonton ini, silahkan kirim giftnya. Oh Kia, Mbak Kia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini bersama Gus Sandi sama Gus Mansa ini. Gus Mansa sedang repair, Mbak Kia. Terima kasih giftnya ya, Mbak Kia. Terima kasih giftnya. Saya ditemani sama Eyang Ronggo juga. Ini Bunda Cece mana, Mbak Kia? Bunda CC-nya mana ini? Bunda CC-nya mana ini? Yang punya ini berasal, berasal, berasal, Yang punya Makassar ini, guys. Enak. Ya, ini kita ini bukan TikToker abal-abal ya, guys. Kita ini TikToker di antara TikToker yang lainnya abal-abal, oke? Okay? Hanya tim Ratu Bidadari saja yang terbaik is the best. Yang lainnya abal-abal. kita tanpa settingan, oke? Okay? Well, kor makan tinggal. Gelem nuku jimatku bos. Waduh, aku bakul jimat kok konoku jimat. Saya tinggal narik. Assalamualaikum salam. Aku ratu bidadari dari Putu di Mbah Giyah Ibrahim Atma Wijaya Wijaya Ayo yang nonton di saya minta dibantu tap-tap layarnya. Kalau bisa dikirim gift ya. Bos. Ini buat rokoknya temen-temen ini guys ini ada Mas Maisa ada Gus Mansa ada yang ronggos sama Gus Sandi Jadap ya, yang punya Padepokan ngopi rongkos wingit rongkos malam ini kita explore ya. jangan lupa di like-like share share komen-komen subscribe subscribe channel ratu beda dari TV siapa ngopi wingit ya di share-share di komen-komen ya kita siap habis ini. ini kita melakukan ritual dulu ya Gus ya siap Daya Atir Bang kalau Samen Dayak Samen tonton video YouTube saya disitu saya nge-review mando Kalimantan ya Oke, jangan lupa kamu, di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV aku select Oke okay. Mas Oke okay. terima kasih yang udah like terima kasih kita saat ini sedang melakukan ritual. Bantu tetep layarnya guys ya. Eh? Sama ini, Yang Buat teman-teman sabar ya, kita masih persiapan ini ya. Kita masih persiapan jangan lupa di-follow jangan lupa di, -follow. Jangan lupa di -follow Ratu Bidadari TV tiktoknya dan channel YouTube-nya Ratu Bidadari TV oke okay? you malang hadir guru siap malangnya mana ini guys ini bang malang semua ini ya ini orang malang semua ini orang malang semua Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. malam ini kita akan explore ya. Malam ini kita akan explore, teman, -teman. <coughs> Ini adalah tanda salib ya, guys. juga di Kita akan coba jalan, kita akan buka gerbang pintu portal kaif Gimana kita ritualnya, guys? Oh kita di sana. Oke okay, kita ngikutin ya. Gus Mansa, lu sama Anua. Oh, Oh takira kira-konten eh. Yuk kita kita ikutin guys. Nah saat ini nilai ini kita saat ini sedang penelusuran buat teman-teman silakan bikin kopi kita melakukan ritual dulu kita ritual dulu buat teman-teman tetap sekejun. Jangan kemana-mana karena kita akan melakukan penelusuran yang lebih gelap lagi, lebih seram lagi, dan yang jelasnya kita berburu penampakan. Hati-hati keceklong loh ya, hati-hati keceklong, kesandung. Kita akan buka pintu. Huh? Barusan ada Mbak Kunti lewat loh. Wow, di sini banyak banget Cakra cakrabati. Ini ten kuburan dan tempat angker. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman jangan lupa disawer ya, di give ya. Biar semangat. Ini masih kita masih belum mulai karena kita eh, mau pembukaan dulu. Ritual pembukaan kita, mau ritual pembukaan ritual dalam artian ritual perizinan. Hai, di sini ya. Waduh, ini ada Maisan. Kartin ini hai, hai, hai, Aku abis lagi tuh. Cuman apa? Tak buka pintu gerbang. Oh iya, yes, jul. Jul, jul, jul. Kita pembukaan pintu gerbang dulu, guys. Ini ada eyang ronggo Oh ada anaknya Biung juga di sini. Kita saksikan ada anaknya Biung. Anaknya Biung lagi apa ini? Ini Gus Sandi sama yang Rongo sedang melakukan ritual pembukaan alam goib. Oppo nito. Telogodok mana ini? Eh, Mbak Biung, eh, sama share ke Telogodok Mbak Biung. Tadi katanya Telogodok eh, mau anu? mau nonton katanya. Ya, Mbak Biung. Oh, saat ini yang kita saksikan adalah Eyang Rongo bersama Gusandi sedang melakukan ritual oh ini ada yang WA ini maaf ya, nggak bisa saya buka dulu yang WA oh, karena Ratu dari sedang memegang kamera moderator anaknya biung di kuburan Desi, assalamualaikum, baik. sabar ya Mbak, yo, sih ya Mbak, yo. Aku nyelang, tak selang diluk yo. Herek, tolong mbakhi. Santai guys, buat teman-teman yang suka togel, santai dulu, sekejut. habis sini kita cari nomor togel, oke? Okay? Kita cari nomor togel. Kita saat ini sedang uji nyali, guys. Uh, Mbak Desi, Sabar ini ujian. Santai, guys. Kita lagi habis ini kita juga penarikan-penarikan. Siapa tahu dapat gemit Oh, Mbak Ratu Yulia, Mbak Ratu Yulia kita masih eksplor, Mbak Ratu Yulia. Yang punya Kota Batu, Mbak Ratu Yulia semoga sehat selalu ini masih explore mbak ratu yulia anak Yung, tolong ini di share ya di share ke telogodok ya mbak ratu yulia semangat friend salam ke semuanya ya saya salamkan ke ayang Ronggo, ke gusandi ke mas maisas sama Gus Mansa ini kita 1 2 3 4 5 secara manusia kita berlima tapi secara goib kita beribu-ribu dan beratus-ratus Amin, Mbak Ratu Yulia. Cakrabadi, sebelah baju kotak-kotak ada kakek-kakek tua. Siapakah itu kakek-kakek tua? Yang baju kotak-kotak itu namanya Eyang Ronggo. Terus yang baju hitam, pakai topi itu gusan dijadab Mahaguru besar dari kopi wingit. Lah itu itu itu yang dibakar itu adalah apa? Uh, dupo Ya. Mbak Ratu Yulia, di mana itu? Ratu Bidadari di kuburan Cina, Mbak Ratu Bidadari. Eh, Mbak Ratu Bidadari, Mbak Ratu Yulia. Kok <laughs> Ratu Bidadari? Iya, berdiri di Eyang Ronggo Kang. Ya, mungkin itu kodamnya Eyang Ronggo ya. Nah, Assalamualaikum salam ya hadamu program ya paham makhluk niatan ke orang nak tapi lawa pun ganggu orang ada proses ritual yang membuka plastik Asum oh ya. plastik Lalu, apa langsung uh, nah itu guys, so, guys. ada sosok-sosok goib guys banyak yang datang banyak yang datang nah. Awas, awas, awas. awas, awas viral itu banyak yang datang. Itu. itu guys, ada Semacam sosok koib, guys, ada masalah. sosok goib guys yang kelihatan. Guys, di Beji, ya, semoga berhasil. Doa yang terbaik buat beliau semuanya. Terima kasih, Mbak Ratu. Beliau iya ya, benar, Mbak Ratu. Iya, ini nah. teman-teman semua. Jadi, teman -teman semuanya, yuk dibantu tap, -tap layar Jangan lupa di tap-tap layarnya. Oke, okay, guys ini kita sudah membakar dupa 21 dupa yang kita buka untuk kita membuka pintu gerbang goib ya dimana ya rogo ini eh, rogo lokasi. banyak yang datang ya memang banyak yang datang ini bagi ya, ah, ya, ya, yang di bisa merasakannya iya, ya merasakannya teman-teman ya, teman -teman, ya. Ah, mungkin ini Kang Mahesa juga merasakan apa di sini Oranya sangat pekat banget sangat pekat. Jadi untuk teman-teman yang indigo Bisa melihat di sekeliling sini Sudah banyak yang berdatangan Dan sudah banyak yang menanti kita Ternyata di sini sudah ada yang mengetahui Dan di mana Di sini bukan juga ratusan makam tapi mungkin sudah ribuan, ribuan, ribuan, ribuan banyak sekali ditumpuk ditumpuk ditumbuk ditumpuk hmm. like. hmm. yes. kita juga ada artis idol kita <laughs> guys dari Maruku, Uy, dari Maruku oh, dari Eropa Lebanon, Eropa. dimana ratu beda dari oh. e, tentang apa yang sudah dirasakan mungkin yang dirasakan energinya sangat kuat sekali dan, dan banyak dan sekali Uh, hmm. luar biasa energinya ya iya ayus kita penelusuran ke kita sana Gus kita nonton di situ kayaknya ada sosok malaikat ya banyak di sini banyak ya guys pusaka pusakanya banyak cuman nanti adalah nanti momen kita akan penarikan energi <coughs> kuat di sini ya guys ini bukan jelengan ya, Tumpah, ya? ini buat dupa nah kalau ini mutasnya um, gimana ya Rombel? Iki liyani nggak Nah, Cerita tersendiri. Yung, tersendiri, Yung. ada mahkota oh, di situ kota. ratu Bidari mau dong buat aku. Iya <laughs> Mbak. Kita kalau Nanti kita ada sesi penarikan mananya, juga. Karya -karya ini mahkotanya. Ya. Nah, ketemunya itu ya di sini. Gitu. Ya. Kalau hilang dicari itu pakai itu perobotan dapur itu ya, diguntung guntung gitu. Ketemunya dia di sini biasanya. Ketemunya di sini guys duit hmm. ini wanita ini kalau yang Indhu bisa lihat ya ah, ini sosok wanita, wanita ya teman-teman ya depan kita sama ini, sama ya. Anak -anak ini. Hmm. Nah, ini ini sosok wanita anak-anak ya sosok wanita ya temannya -teman. ini, yang juga sama ini ya nah, ini kita coba deketi ya teman-teman ya begini nih ada apa dus situ Gini, bus sosok wanita ini mungkin ayam <coughs> rogo coba akan berkomunikasi ya kamera langsung blur ya teman-teman ya kamera langsung blur nih sosok wanita yang suka anak-anak ini sosok wanita yang suka anak-anak guys ini. nih buat teman-teman jangan lupa dibantu tap-tap layar ya di tap-tap layar ya makinnya, home, nanti kalau yang nonton nah, sudah 500 baru 1000 baru kita penarikan pusaka-pusaka yang ada di sini nah, di -share, share yuk semuanya yuk di share -share, di share share ada perempuan ya ya betul nah, ya betul perempuan ini ya suka menculik anak-anak kecil ini ngapain bang jalan-jalan malam jalan-jalan malam ini teman-teman kalau ini penampakan <laughs> orang ganteng sedunia <sedulisnya, laughs> ya. Tirta Asmoro terima kasih ya giftnya ya terima kasih yang ngasih gift buat teman-teman yang ngasih gift terima kasih ini Sultan Tirta Asmo, Asmoro Sultan mana ini Tirta Asmoro apa? terima kasih ya mana ini ini, ini ya. Iya. Santai kita habis nah, ini, makam ini makam penarikan. Tuan teman kental dengan etnik Cina ini. Ini hmm. makam tertua ya teman-teman ya. -teman, oh, eyang eh, Ronggo kita... bisa dijelaskan nggak kenapa kok di sini ada patung-patung ya padahal yang di, di, yang lainnya kok nggak ada ya? Nah, ini makam paling tua. Mas Tirto Asmoro, terima paling kasih giftnya. Ya, untuk waktunya, ini mungkin ada feng Shui tersendiri, ada fansui ya, uh, ada feng shui dari kepercayaan, kepercayaan hmm. Konghucu ya, Konghucu ya. nah, loh. Di sini itu. bukan orang Nasrani juga ya, kan? Di situ ada ya, salib ada. tadi, ada, ada oh yang, ada yang murni Konghucu dari Cina juga ada yang Nasrani. Juga. Oh iya, iya, iya, iya, cuman ini salah satu makam paling tua di sini. Hmm itu maka penunggunya sangat tua betul beliau duduk di situ ya benar ini agak tua memang di sini. Mas Cakrabati. Terima kasih giftnya Tirto Asmoro, Mas Tirto Asmoro. Kita mungkin lebih dekat lagi. Ini bisa dilihat. Ada, hmm. ada alur ceritanya ini, nah, ini alur ceritanya gimana ya yang ronggo ya tapi kak ini lebih identik sama dinasti ya iya ini kaki dinasti hmm, dinasti Ming ini lambang kejayaan, kak Lambang Naga. Nogo, Nogo adalah lambang kejayaan. Di tengah, tengah ada bola. Hmm. Ini lambang Naga. Ini melambangkan kejayaan. Di tengah-tengahnya ada bola api. Di ini makamnya masih sangat kental, teman-teman ya. ya. lesa mudra Feng Shui, ya dinasti Cina. Iya, betul, betul, betul. Ini para dewa-dewa ya. Yang mana? Ini. Oh ya, ini dewa-dewa. Nah, ini yang ini dewa-dewa ini guys. Terbentur alifnya guys. Hmm. Itu kok kayak gak Apaternya habis tak, Yang Ronggo? Enggak ini. Coba dibesarkan, dibesarkan, nah, Yang Ronggo. Lihatan ya kesnya. Hmm. Ini Bantu dawa teman-teman yang tidak berkabung dibantu share share ya teman-teman ya kita malam ini explore peneluturan di makam. Sinan. Di situ ada pusaka naga kembar, Kang Mas. Ya, ya, i, tapi nggak bisa diambil. Teman nggak bisa diambil. Teman -teman Tarikan pusaka dan lain-lain ya. Siti kita Nur tahu, Salam daerah mana itu mas? kalau ada di daerah Kota Batu ya, bapak. Kita cari ya teman-teman ya. Eh di share share yang bergabung. Kita Jangan lupa di tab tab juga layar kacanya ya. di tab tab di anu eh yang Ronggo Nari. agak apa? Nah, ini satu satu hektar kita... lebih nih. Hmm. Satu hektar ya, ya. lebih. Satu hektar lebih. Oh. Oke okay, kita jalan-jalan dulu oh. guys ya. Okay. yang enggak bisa dinyalain lebih wah mas. oh. ya, oh. Oke, oke. Okay. Kok ada kesandi iya dong. Sampeyan fokus enggak? Enggak. enggak teman-teman ini guys ratu bidadari dukun gondangi jolos sodara Gondang <laughs> juta umat ini kes yeah. kesandi nih sambil ngopi Tirta Asmoro terima kasih monggo sambil camilan camilan juga ini gimana yang rogo ini ini tangannya enggak hmm. terawat. Jadi keluarganya ya, jarang ke sini ya. udah. Oh, keluarganya, Oke, keluarganya sudah jarang ke sini ya. Heeh. Hmm. Jadi kasihan ya guys ya. Heeh. Hmm. Okay, oh, enggak terawat. namanya yang siapa ini namanya? Nion Tinu. Tinu. Tinu. Oh, yang 25 tahun meninggal. Hmm. Wah, meninggalnya usia 25 tahun, brother. Hmm. yuk kita lakukan penelituran lagi Yasmin aku melihatmu terima kasih Sultan Dirto Asmoro ada yang terbang ke arah sini ada yang terbang-terbang guys ada yang terbang-terbang arah sini tadi barisan hmm. kayak sosok cewek itu oh, situ. arah sini hmm. sosok cewek sosok cewek coba kita dekati ya teman-teman ya ayo bisa share ya yuk bisa-bisa share lagi lah ya kacanya yuk yuk ya. Astagfirullah. Awas kesandung ya. Yuk, yang selamat bergabung semuanya yuk. Ramai yuk 1913 live malam ini. Bagi kesempatan kali hmm. ya, semua sama, -sama. si Yasmin. katanya kamu be aku Yasmin. Be aku Yasmin. Semuanya di karakter bantu siapa-siapa semuanya. Cewek, Yasmin aduh aku enggak. Cewek. Aku disopo Cak Ri? Katanya WA aku kamu kemarin. WA yang... aku di A. channel YouTube Ratu Bidadari TV. A. Ini yang jomblo-jomblo di sini banyak cewek-cewek ya guys. Kapan cari lali aku wingi. cewek-cewek ini sosoknya cewek-cewek ini menggaso dengan tenang Megaso itu apa ya Megaso itu meninggal ya litik DJ Wam emor 42 tahun meninggal tanggal 1 bulan 9 tahun 1939 krembor Sidoarjo dari Sidoarjo ini guys Sidoarjo Indonesia ayo dicari ambil aku Yoji Ayuan Samianta. kau nasi ngisong Yasmin ya kecantikannya ya Yasmin masuk gak cari yo masuklah ya Rizal lupoi wujud wujud wujud Yasmin Sopo Hm Yasmin macam-macam. Tapi aku di mm -hmm. uh, sedikit merasakan uh, ada mm -hmm. ada sesuatu ya. Mm -hmm. Kayak beda ya. Iya beda. Ada sesuatu beda ya. Hm. Mm. Cepat rak dalamnya ya apa ya ini. ya Semangat lepas. Lebes. Iya yeah, semangat lepas. Gak kayak lampu semangat. Gak mau. <tuk> waduh aku nggak bisa tulisan Cina ya guys ya coba saya dekatin oh, buat teman-teman yang nonton ini bisa nggak tulisan Cina saya nggak bisa baca loh ya ini kira-kira apa nam eh, ratu mbak ratu Yulia kapan saya bisa ikut ratu bidadari wah kapan-kapan bisa mbak <terangan di sini> Tapi jangan ke tempat-tempat ginian -tempat ya. Uh. Ini khusus cewek, cowok-cowok ini Mbak Ratu Julia. Teman-teman eh, di tetap layak kaca ya teman-teman. Banturan energi. Ah, ini hmm. yang Rogo mengalami banturan energi. Mesem Yasmin tadi sponsori. Yo, ini di endorse sama Yasmin ya, guys. Yang rogo mengalami banturan energi di sini. <tuh> Emang di sini energinya luar biasa ya. Hmm. Kalau uh, aku ngerasain energinya, di sini luar biasa. Teman-temannya sosok sosok kayak panglima, itu guys Siapa ya? uh, oh, coba mendekati itu. kita? <tuh> gede gajinya ke sini Allah wafat mm -hmm. Pohon-pohon, pohon, depan. Pohon, pohon, pohon depan yang bulat. Yang mana, Gus? Yang oh yang bulat. Oh, Waduh. Eh. Kita apa? Eh, lampunya enggak eh. masuk. Yang mana ya? Wah. Sosok ada sosok panglima di situ ya, guys ya. Itu yang hmm. uh, ada sinar-sinar hmm. itu. Iya, dijaga di situ, guys. Dia ada enggak ketemu mengalami tekanan ya, kan, teman-teman. Ya, Coba aku aku rasa juga hmm. nah cari ini kuburan Yasmin aku tertarik karo semar mesemmu Yasmin kak duwe semar mesem du ini cawat ini Yasmin cawet Hai teman-teman, pada kemana ini kok? Kok itu cebuai nih? Ayo, bisa dijajah, bisa dijajah, dijajah, diadapkan Aku naik kereta rok terwawek, naik kereta rok lagi cebuk pi kelawar. Kuburan mana host? Kuburan China ini ya? Hai, coba-coba, Fernanda goblok. Tak kira kuburan beji cari hmm. aku di sini, loh, kayak nangkap sesuai, tuh, Coba, itu. Eh. Uh. Cawet ya, Jasmine gak punya. Semar Mesem punyanya, cawet. darah mana itu? Waduh, rahasia ya. adalah daerahnya. Ada sesuatu, ada sesuatu, guys. Siapa tahu nanti kita dapat penampakan-penampakan. Eh, Cuma nanti kita penarikan guys, karena ini waktunya masih masih belum malam. Ini Mbak Wulan, Mbak Wulan, terima kasih gift Mbak Wulan. Mbak Eka, Mbak Eka, Mbak Eka Wulan, terima kasih gift-nya. Wulan Prameswari, Sigit Mulyadi, terima kasih gift -nya. Oh, ini kita mau bakar dupa. Ini yang ronggo sama Mas Maisa Jenar. Sedang melakukan ritual pembakaran dupa untuk menarik atau memanggil energi-energi gaib yang ada di sini Cakra Badi ada mustika warna biru di rumput tadi Buahnya di sini Di sini mulai dari mustika, dari keris Ada semua di sini Tuh. Di sini banyak di sini Ini sekarang kita sedang melihat Eyang uh, Ronggo. Aduk, uh, Terima kasih Mbak Eka giftnya. Yasmin enggak ono delimu cari Ono buah delimu air kacanya Buahnya ada. yang Buah itu ya. Eyang Ronggo sedang melakukan ritual sesaji. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya ya pak teman-teman ya. pak teman-teman mohon doanya ya. Coba cek soroni Oh, Mbak Wulan kuburan Cina ya? Iya, betul. Cek. Oke, okay. cek. So, cek masuk, masuk. Cip. masuk cip matu suara nih, oke, okay, suara aman ya, suara aman ya teman-teman ya, yuk dibantu share-share semuanya. Edi, Explore, No, hai, Blitar, No, tumpuk akemi tosi. Pertanyaannya ada sinyal nggak di situ? Ini kita coba uh, menangkap sesuatu ya, suara aman, oke okay, siap. Dibantu kita lihat. Share-share ya, ayo dibantu share-share. Di yang ronggo? Ada sesuatu yang dirasain mungkin? Ada di Indonesia. Apa yang ronggo? Yang sama lihat yang ronggo. Sosok panglima gede ya, panglima. Hmm. Ya tuh mau ngomong tapi aku nggak tahu bahasanya, oboy. bahasa bahasa bahasa, anu ya Mandarin ya. Uh -huh. Iya Mbak Wulan bener. Mungkin satu beda dari ini yang menguasai bahasa <laughs> Mandarin. Oh iya oh, kamu yang komunikasi. Oh iya, tensionnya kita memang tahu. <laughs> <laughs> cinta, cinta, cinta, Mbak Mi Cui Mi. Saya taunya bak Mi Cui Mi aja udah di dibantu tap-tap layar kaca aja aku lata. ini sambil kerasain hmm. sesuatu edit nah. yang memang uh, aku rasain banget tojane ndelek opo cak ya habis ini kita penarikan lah sesuatu yang malah aku rasak mm. tapi di sini kuatnya Dillah, ini rasanya opo oh, iki lapor meneng ini kayak ini ada cecek guys <tutuk> ada cecek tapi meneng iki ada cecek guys sak witung guys gitu guys nya lagi kabut. Explore Lumajang kapan-kapan ya Di sini ada penjelasan kerajaan tua sebelum Majapahit Apa uh, Arya Wiraraja ya Tiga juru Kekuasaannya Arya Wiraraja dari Lumajang Jember sampai Banyuwangi ya Tiga Arya Wiraraja Wulan Salam buat Eyang Ronggo Ya ini saya salamkan buat Eyang Ronggo oh, Banyak yang puterbangan dari arah sana Tiga ya. yang Sini utara, barat timurnya <coughs> belum paham. Yang pasti dari sana itu ngumpul ke sini. Ngumpul ya. Ha, ha. Nah, ngumpul di area sini. Semacam ada panggilan gitu ha, ha. dan ada sesuatu yang emang sudah apa namanya tahu kalau kita mau ekspor di sini itu hmm. seperti itu. Nah, itu teman -teman ya. Dari pembukaan dari yang Ronggo tadi sama Gus Sandi Jagrab ya itu langsung seperti ada pusaran besar di sini banyak yang bertep terbangan Berterbang. banyak yang nongkrong duduk-duduk nah, di situ mungkin salah satunya di daerah sana sama Gus Mansa Gus Mansa tadi ya beliau juga menelusuri daerah sana mungkin menemukan sesuatu Nah, mungkin untuk temen-temen nanti mentah undang-undang malang siap komen nanti bisa langsung sambung ke roomnya masing-masing ya, situ. Hmm. ayo dibantu tebel ya. untuk teman temen bantu tabnya hmm. subscribe like dan sebagainya Oke okay. mohon doanya untuk perjalanan semakin lancar mukti hmm. ada Penampakan lah, dan penampakan Nampak nanti yang aku tak coba deteksi sedikit. lebih komunikasi ya. Waduh, rokok anu ya, tambahin dia. Aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku. saya mau rokokan dulu ya. Waduh, korek eh, di mana ini? Aud. hai Oh. I Sandi sedang menaik, guys ya. Ini salah satunya kita saksikan, guys. Tidak <tuh>. ya, saksikan. ini di di sini di di pohon. Energinya lari ke pohon apa Gus uh, pusaka mustika oh, atau apa jenis? aku kalau wujudnya enggak enggak enggak paham ya. Kamu kalau tak rasain energinya itu kayak uh, jenis mustika. mustika. Rizvi Mas salam buat kesandia uh, siap siap Tapi bisa juga bukan. Tapi kayaknya energinya mustika. Coba aku tak pakaripika ya. Coba kita tayu temen-temennya. Siapa tahu, siapa tahu. Siapa tahu ini sedang penarikan ya guys ya, siapa tahu kita dapat ditarik energinya batu aki itu, siap ini kita sedang ritual, aku dulu Gus lumba-lumba darat, siap, aku tertarik ambil kerisi, wah banyak di sini. sebentar ya guys yang mau naik Bisa bantu doa guys ya Bantu doa teman-teman ya Coba kita sambil tayu Siapa tahu dikasih ya teman-teman ya Siapa tahu dikasih Terima kasih. Yang mau naik boleh ya. Mas Leo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Leo Ini kita bersama teman-teman ini Mas Leo Kita sedang eksplor Kita cari hantu berburu hantu Kita malam minggu bersama kuntil anak Bersama poncongan Bersama gendru Kita sambil merasakan sesuatu Gus Bagio Jelinan karu rek Iya dong Formosa wow, ini naik kemana? Apanya yang naik asik aku suka hantu? Siap. Kemarin saya lihat sama anu ya. Uh, lagi cemetian ya. Ini Gus Sandi, Kita lihat apa yang dilakukan sama Gus Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ya. Hotamul Hotam ya. Jin. Ya, Otamul Ruh ya. Otamul jasad. ya. Gaib, ya. Malaikat ya. Richel gaib. kita Bisa saksikan guys ini, guys dilakukan dari ini, yang ronggo Hai uang sedang melakukan interaktif bersama berjanding Hai kita lihat teman-teman kita teman-teman kita lihat teman-teman kita lihat teman-teman kita lihat teman-teman kita lihat teman-teman kita lihat teman-teman kita, kita, kita, kita sedang penarikan batu bata, tuh. Uh, coba dilihat kayaknya tadi saya melihat cahaya sekilas ada cahaya sekilas ada cahaya sina, sina, sina. Assalamualaikum salam ya damul hodam ya hatamul jin ya hatamul roh ya damul jasad ya damul gaib ya damul malaikat ya rizal gaib awas satu bawa satu Tutup tutup lari kok sudah kunci sudah kunci Santai guys nanti kita cari nomor togel ya Kita nanti cari nomor togel Masalahnya banyak, uh, apa, daun-daun uh, ya membuat uh, kesulitan tim? Cuman kita lagi cari, tadi sudah ada yang keluar sepertinya. Nih, ya, ini apa Pak, ini, nowis. Nih, nih, nih, nih, nih, nih, Sekarang lagi terang ngomong Ria. Lesa <Lih> Mudra ada di selipan batu. Ada di selipan batu. Nah, ini ada yang komen Lesa Mudra ada di selipan batu katanya. Dwi Mas minta batu. akik tampil cincin lah. Ini cincinnya. Ini kalau bisa lihat. Ini cincin jam berarti ya guys ya. Buat teman-teman, jangan lupa di-subscribe channel itu Peratu Bidadari dari TV. Cakrawpati padahal udah jatuh tuh, cahaya warna merah belum dikunci. Ini kita masih tim masih cari siap to empat angka sam, waduh empat angka as asa-asa nih, disosokin dadak ya oleh nomor togel empat angka ya. Yasmin, mosok wong kenapa nggak iso diloi cari. E, Ratu bidadari dukun kondang itu lah sejuta umat Saat ini lagi memegang kamera, jadi lagi tidak berperan. Jadi ini artisnya Gus Andi bersama yang Ronggo dan Mas Maisa. Artisnya lah itu Gus Bangsa di sana. Dua angka enam lima dan tujuh tembak sudah. Siapa tahu rezeki. Masa sejuta umat cari yo ya dong kan umatku sama kan termasuk umatku. Ada Wismin, jangan cemas. Yasmin lah like, yorugi ya, Indonesia ratusan juta loh. Ratu Bidadari ini subscribernya Udah 10 juta subscriber Terima kasih ya Udah ngasih gift ya Terima kasih giftnya ya buat teman-teman ya Dan sama yang pemberian kadu Juga terima kasih Formosa belum ketemu ini Coba kita cari ya teman-teman ya apa buka di bata itu kah? ya ini sedang dicari sama yang ronggo, jipopong terima kasih jipopong gifnya. terima kasih. kalian di mana? ini masih dicari ya teman-teman ya. kita coba cari ya teman teman ayo tetep-tetep layarnya yuk. kedua, duduk-duduk gede atau kecil? kau serut. bisa sakminian an sakminian sakmini Santara tiket ana meneh enggak keneh ya? Keneh. Coba kita cari ya ini teman-teman ya. Diselipkan batu ngumpet. Ya ini Terutup masih dicari. Tertutup godong-godong. Aduh. Oh, Min kawe kopi banyune umep. <laughs> Dibawa Kang Rongo iku. Golek <laughs> jangkrik ta iku. Tutupan godong guys. Kaget <laughs> kok guys golek jadi kiri Yasmin kawin ilmu cari terawangan lho ratu bidadari lagi pegang kamera jadi tidak berperan biarkan temen-temen ini sore foto tuh tu waduh leh itu gel... dipisui ya aku Nanti demitnya marah nanti guys. Guys. anu-anu ya, bawah Mas bawah bawah bawah bawah bawah kita cari bawah. Ya, teman, -teman. kita cari ke sepatunya guys kita tim sedang melakukan pencarian ya Mbak Yasmin kalau mau naik silakan. yuk di tap, -tap layar kacanya Lacer. Oh jangan lupa di tap-tap di share-share ya buat teman-teman ya buat ngasih gift terima kasih Posisi ini. Posisi ini. Oh ini Ratu Bidadari lagi pensiun dulu ya satu Bidadari lagi pensiun dulu. Mana guys? Pada ngono, oleh kepentingan pada ngono. Kecemukan. Jasmine. Ini harus ketemu ya guys. Pasti ketemu, kok, Pasti ketemu guys. Kita ini lah. Hmm. ini kok. Kita e -e. ya? Oh. <coughs> kita <Begini>, ya. <coughs> Mungkin kita gedung-gedung ini Anu ya? Apa? botonin jalan hidup geloi ngawur demi ngamuk, yo bongkar bata Waduh jangan bongkar bata nanti e, demiknya ngamuk nanti kalau bongkar-bongkar bata dirasakan aja kus energinya kus ini gas ini gas udah kelihatan gas udah kelihatan gas udah kelihatan gas kamu guys ini gas Alhamdulillah, mustikanya, ya. sudah ketemu ya, ketemu ya, ya. mustikanya sudah ketemu ya guys. Mustikanya sudah ketemu ya. Cari godong guys, cari godong guys. Ketemu. Waduh, paku peteng ini. ini, pakai ini loh. Ini. Hmm. Ah. Nung, nung, nung. Ini, godong, godong. Nah ini, teman -teman, ini, apa, ini anu, ya, teman-teman ya. Ini apa Batu apa ini? Ini sudah ketemu guys apa ini guys batu apa ini guys ya oh. ada yang tahu bisa komen guys batu itu kan diselipkan batu dekat ini akar kalau alih batu <laughs> batu ini, Alibadu ini ya. harus alih batu ini yang tahu nah, kita ya kita ya, teman -teman. ya mungkin nanti di tempat yang terang kita review batunya. Ya, teman -teman, kita gak tahu jenis batu apa ya, Guys. Pancawarnakah? Bukan, bukan, bukan pancawarna. Yasmin, Yasmin. Ya. Lampunya hidupno, Yasmin. Oke, kita, jalan -jalan lagi. Oke, kita coba jalan, jalan lagi, ya. Deketin dong. Kak kelihatan soalnya gelap. Ini enggak hmm, udah ya, ini ya teman-teman ya, ya udah dapat ya batunya ya ternyata benar di sini terdeteksi energinya hmm. kita real ya teman-teman ya ini real ya guys ya real bukan ya, settingan kita, ya. ya guys maaf kita ratu bidadari bersama tim bersama yang ronggo bersama Gus Andi bersama Mas Maisa ini bersama Gus Mansa kita bukan abal-abal kita bukan settingan dan bukan drama tapi kita real ya kita real kita lanjut jalan. Siapa tahu nanti kita dapat keris. Salam dari Purwo dari Rizvi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang mau ikut naik explore boleh ya, silakan ya. Yang mau ikut bergabung naik explore boleh silakan kan? Kita ya apa eh uh, tidak tertarik yang di sini ya. Iya. Ya, ngerasain enggak tertarik di sini Hati-hati ya. Hati-hati ya. hati-hati, ya. di sini agak licin. Ayo kita dapat satu batu ya teman-teman ya doakan kita dapat mustika ya guys dapat mustika aku sih pinginnya dapat mustika yang warnanya ijo ya guys karena aku suka yang warna ijo kalau enggak ijo ya suka ijo lah cuman aku masih belum nemu yang warna ijo aku juga merasakan sesuatu yang bikin lari-lari ya, Mas nah, Niku batu jenis, Mustika Sri bumi Anak-anak kecil. Oh, ada ya. Itu ada anak-anak oh, ya. kecil guys. ini. Rumahnya, di sini. rumahnya di sini. Lokasi di ya. mana di kuburan Cina. Ini rumahnya, ya. di sini banyak. Anak -anak Sama itu. Anak -anak kecil, ya, teman -teman, ya. Warna favorit uh, Formusa. Uh, uh, kayak Semangat terus. Nah, terima kasih. kasih. Ya, memang. barusan denger nggak suara kayak. Allah lah, Ini nih Ada melihat sesuatu enggak di sini. Oh. Ada sosok-sosok, guys. Ini sedang ngeliatin, hantunya sedang ngeliatin di situ buahnya banget sosok-sosoknya. Dia kayak mau mendekat tapi kayak gimana gitu ya. Kayak mm -hmm. takut grogi apa? Mm -hmm. Kaget. Oh, apa kayak kita ini kayak kolektor, <laughs> <laughs> Colektor, Kolektor kolektor demit ini Kolektor ya? semit. <laughs> Oke, okay, asalamualaikum. Ini rumahnya kayak anak kecil kecil gitu ya, anak kecil kecil di sini tapi ya, toyu ya. guys ya ini lebih ke kayak orang ceko ceko ada dapat satu cekur Caci ya hmm. tapi bukan toyu ini bukan toyu ya temen temen ya bukan toyu ya guys ucahci ya mengkeret ya, ya hahaha dengan... ya. <laughs> hmm. ya, mengkeret anak is apa Cuman. is anaknya uang karena mau dekat gitu, ya? hmm. ke berani dia gitu. aku bolak mendekat, balik ya, Gus ya. tadi dari sebelah, aku satunya lagi loh kamu nggak boleh bolak balik kamu kamu nggak boleh bolak balik kamu harus di sini aja kamu nggak <laughs> boleh bolak balik ayo di share share itu ada satu rombongan mau mendekat tapi nggak nah. berani Ini ada satu rombongan mau mendekat tapi nggak berani lu kok nah. peringatan kesehatan ya padahal kita nggak ngerokok lo ya stop ngerokok ya ngerti Rokok. aneh mengonsumsi cat yang ditampelkan dalam video ini dapat membayangkan kesetan wah wow, berarti demitis sing rokok guys demiti sing rokok guys ini demitnya yang ngerokok ini di, sini, di sini, nanti kita review lagi di sini rokok. banyak anak tek di sini mesti tek hanya peringatan saja ya betul, -rombongan. Ya, betul. padahal kita di sini tidak ada yang merokok ya cuman ada peringatan mungkin setannya yang merokok guys menyebabkan ada chat yang ditampilkan dalam video live dapat membahayakan kesehatan. Jadi hantunya tadi ngerokok, guys. kalau uh, uh, ya, apa, bukan asap menyany ya. Saya enggak bakar penyen tadi. Ketik -ketik ya. hmm. Jadi energinya kuat banget. Energinya di sini kuat banget. Cuma aku menangkap sesuatu ini loh. Lari-lari di antara pohon sini sama sini. Iya tempatnya. Uh, tempatnya lari, ini. Lari terus. Lari-lari terus. Uh, coba kita tayu lagi ya apa ya? Coba Cakra ada energi cemeting naga ya. ya itu yang ya. kuatannya ya. jauhnya di sini mas. Cuman yang berat-berat tidak kita ambil karena energi kita nanti habis. Yang kita nah, suka ya, saya lagi Apu pingin cari mustika warna hijau. langsung kayak terus-terus energinya kuat, ada eh, di pohon besar dan. Wah, kakinya saya berhenti dulu. Kayak benturan terus, terus dari tadi. Coba ya, kita eh, hmm. sesuatu ya. Asta, coba deteksi ini. Hmm. Kamer-kamer ngobrol-ngobrol ya ya. bersama hantu ya kita malam minggu ya nggak sama pacar tapi kita sama hantu ini Gus Andi Gus Andi sedang melakukan ritual sesaji siapa tahu nanti kita dapat sesuatu lagi Ya, saya pinginnya dapat mustika yang warna hijau ya, guys. Hmm. Tuh, yang ronggo juga. Teman, melakukan teman. ritual. Bersama Gus Jadap dan yang ronggo ini dan ya, bantu doa teman-teman jangan lupa like-nya nih kayak iya terima Op. kasih Mbak Ya Ini bersama yang ronggo. Lari-lari di sini loh ya, males sini loh ya. Mulai sini, mm, iya. mulai sini. Dari, sini. tarik ke sini. Kita tarik ke sini. Dari tadi, Pembukaan gerbang tadi sudah dia pengen yang ronggol kita lihat. Eh. Ayo toh host ngomong jangan menengahi Lisa <laughs> Mudra. Saya lagi berdoa ini. Bismillah nah, kata ini oh, masih lu masih lu aku ising ngomong <laughs> aku ising ngomong waduh masuk kita saksikan guys ngopi masuk dulu host waduh di kuburan nggak ada kopi masih lu opo sini yo Sing tiwot cok ya, ojok oh, koran dari batu dari batu. kita Bukan sedang penarikan itu. ini kusandi bersama yang ronggo sedang melakukan penarikan sebuah energi gaib uh, juga yang ronggo juga melakukan itu. ritual teman-teman mohon bantuannya energinya tekan sini biuh ke bawah minyak cakra badi kita cuman bawa minyak misik aja ini tadi bawa minyak misik ini penggabungan energinya yang ronggok bersama Gusandi ya guys ini satu makhluk ini mau mencoba uh, mengecohkan kita. Hmm. Ini. Ya. Kalau netizen tahu, coba. Ini mencoba mendekat ya. untuk mengecohkan uh, perjalanan. Jadi kan istilahnya kayak sinkron energi itu ya ini ya. Tadi kita tempukan hmm. gini biar tek, nanti ketemu wujud. Hmm. Ini ini yang ini coba, menggagalkan jalurnya ini. Oke ya? lama-lama ini Lama. Lama ini guys. mau nah, menggagalkan kita coba kita uh, kunci dulu ya jalannya hmm. biar enggak larinya jauh ini case, minyaknya case. ini guys, minyaknya guys. itu minyak apa itu yang ronggo misik misi hitam oh, misi hitam. Uh, hitam langsung inden ada asap enggak ada yang rokok loh ini huh? Siap, siap. Aku punya ini. Biar fokus, teman-teman ya. Nyotingnya agak ke kiri. Buat teman-teman yang nonton ini Jangan lupa di tap-tap layarnya ya Jangan lupa di subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV oh, Tiap hari di Ratu Bidadari TV itu Upload terus ya Minyak misik Buat penarik energi Kalau minyak ponis bahasa loa Bisa buat penarik pusaka Iya benar Cuman pusaka yang berat-berat Hadir malam Pak Malam-malam <tuh> Mbak Sri, kenapa Ergi. enggak iya? Mbak Kia kena energinya, rasa kayak asahan ya. Pasangan di Omari jebukno waduh, oh, man, pasangan yo. botol Mbak Lisa Mutra bisa liatin wajahnya, kita ngobrol-ngobrol. Ini. Lagi oh maaf, saya, saya pakai headset, oh, apa? Pakai oh. earphone, nggak bisa anu kedengaran. Maaf ya, lupa aku. Aku oh, pakai kabel soalnya. Iya, iya. Jadi klip-klip okay, okay. klip pun jadi nggak bisa mendengarkan sampean. Maaf, maaf pak, le mudra Saya nggak bisa mendengarkan sampean. Jadi percuma naik. Headset. Headset, Bukan, itu. Oh headset. Bentar bentar bentar. Mbak Lai sama-sama melihatin wajahnya sama Mbak le sama-sama. Gak bisa, nggak bisa, nggak bisa, Den. Maaf. Oh, gitu. Lagi dikawal. nggak oh, gitu. bisa, Den. Ya, oke, oke, oke, oke. Oh, tapi minus gak usah, Mas. Gak usah, Mas-masan ini. İşte young, no mulai ketarik mulai tertentu udah mulai ketarik <ümüzapa> lagi apa ini Mbak Samudra? mulai lagi ngeliatin ini kamera lagi <laughs> manteng <landmark purple screen> <laughs> <mother> <toolkit> saya pakai pun ini Mbak jadi enggak bisa dengerin ini kalau enggak enggak los ya, so kedengarannya alas kepentau hmm. yeah, lah ya yeah, yeah. yeah. sekundalu yang aski jarum tujuh dan jarum sembilan macam-macam Oke okay, Mbak Lai saya saya dulu ya maksudnya anu saya pakai klip oke oke iya denger nanti saya ya. pakai ini loh oke okay, terima yang kasih. panjang oke okay, terima kasih ya ya yeah, ya yeah. Oke, sukses selalu. Oke, terima Alang kasih hayu. ya. Hmm, Kau pakai headset aku soalnya. Okay. Oke. Oke teman-teman, proses penarikan sudah. Tatawuran. Sudah sudah. sudah. Nah, sudah. Eh, Gus Sandi bersama Ayang Rongo sedang. Uh, melakukan penarikan sebuah energi minyak poni basalwa itu mahal memang cuman daya magisnya juga luar biasa Mas tempatnya seram ya dong. Kalau nggak seram nggak kita datangin ya buat teman-teman ya. Ini dibantu tap-tap layarnya guys ya, buat teman-teman dibantu tap-tap layarnya. Kalau nggak seram nggak seru. seru. Nih, jadi sosok-sosok antu. Oh, iya. ya, nah, mana angin, hmm. angin ini loh guys, oh, Yo, boleh ikut Mas, boleh silakan. Asal lama nggak ngerepotin silakan ikut ya. Kalau minyapelat aku ada. Sambil promosi hari, silakan. Ini buka lapak juga nggak apa-apa. Jualan kopi, jualan rengginang juga nggak masalah. Minyak Jawa jos josh tergantung yang kalau yang asli yang mahal ya josh kalau yang 10 rib apa apa bentuk ya bentar bentar guys waduh kita penarikan energi guys, penarikan. Semoga kita dapat pusaka, mustika atau apa ya. Kita lihat dulu, kita saksikan. Siap, siap, masih. penarikan pusakan diri Iya ini utut Rut, Aduh namanya susah tadi kita sudah dapat mustika Hai tahu kita sekarang dapat apa ini keris cili Koyoi ya kita tidak tahu apa yang tertarik <tuh>. yuk ini Oke okay, teman-teman kita doakan ya teman-teman ya supaya tidak terjadi apa-apa buat -apa. teman-teman jangan lupa di share-share di tap-tap layarnya ya dan jangan lupa di subscribe channel youtube ratu bidadari tv oke okay? semoga kita dapat akik waduh kalau akik jangan gak mau saya saya maunya permata kalau gak permata emas kalau age, gak mau saya buat apa batu agak murah apa yang kita dapatkan guys Sepertinya Agus Sandi bersama yang Ronggo sudah mewujudkan dalam artian sudah yang gaib diwujudkan ini sepertinya. Kira-kira apa buat teman-teman bisa ditebak? Apa kira-kira teman-teman yang keluar, yang wujud? Sandi sepertinya mengejar energi ya. Sepertinya mengejar energi. Sepertinya mengejar energi. Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Waalaikumualaikum warahmatullah Allah wakbar, Allah wakbar. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim.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 Warnanya kecil tarikannya borat guys. Apa itu, Gus? Kul keong keong buntet. Hmm, itu guys, kita dapat keong buntet ya. Kul buntet bukan keong buntet tapi kul buntet Ini ya. Ini kayak apa ya? Bekas kayak eh, penglaris. Penglarisan ya, Gus. Penglarisan. Penglarisan. Penglaris. Mungkin hmm. penglarisnya orang-orang <tuh> yang mati deh, Iya, orang-orang Cina ya. Cina-cina yang kelarisan dicahar hmm. ya. besar oh, Hape ngos-ngosan ini guys. Iya, iya iya Tampang saya apa masih kelihatan? Waduh kudang. sudah kayak kenderu ini. Bulu-bulu guys. Kalau punya buat apa? Buat penglarisan penglarisan Mungkin ini kalau energinya sih memang e, bawaan dari hmm. salah satu penghuni penghuni penghuni, ya, penghuni penghuni penghuni yang udah penghuni meninggal ya. Uh, punya usaha hmm. yang apa? Hmm. Pengarisan. Ngos-ngosan Oke. Okay kemanya. Ah, Oke. Okay. Selamat bergabung Wijaya Kusuma. Kini Jaya Kusuma. Terima kasih akhirnya. Satu ya, kul buntet ini kan. Ini ya, teman-teman apa cowok ces itu apa? Terima kasih akhirnya Bunda Deja. Nah, kita satu lagi ya, ya. dapat apa ya? Ini yang kita dapat, kul, kul, kul. kapal bekas pelaris uh, seperti peninggalan iya. atau kepunyaan iya. yang dimakamkan di sini. Cewek-cewek, cewek, cewek jadi uh, mungkin salah satu jenazah di sini. Jadi, mungkin kalau energinya kita tangkap, ya hmm. salah satu jenazah di sini mungkin dulunya punya usaha hmm. pakai penglaris ketika beliaunya meninggal. Jadinya ikut. Murah hmm. banget ini sampai aduh luar biasa luar biasa ya sampai yeah. saya tadi berangkat itu ganteng, yang sek sekarang tetap ganteng. <gak> <tuk> <tuk> Kacang duruh ya, betul, betul. Aduh. Okay. Atau kalau ada Loh, ini kita dapat ini oke teman-teman iya betul kecil-kecil kabel ini ya guys power apa-apa apa-apa itu tadi puji kok ada yang meledas ya guys Oh ada yang Hai guys cari sekali-kali ke Majapahit waduh buat teman-teman ini saya off kan dulu ya guys saya Ratu Bidadari mau rokoan dulu ya Mas Batu Aki ikut garis kita waduh jangan ya Ratu, umat ratu widakari dukun kondang idola kita umat ya, kapan? Gitu, ya, ada kapan itu ia adalah sih tenaganya brother cari <laughs> air cari air nah, satu itu tidak dapat dua kita ngos-ngosan banget terima kasih <laughs> Kang Ibrahim uh. yang mau naik boleh ikut gabung ah ini mungkin ada kangen ya saya mungkin oke okay, teman-teman jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu di TV. Di, TV. di TV nanti Ayo, saya sirat kan. setengah jam nanti uh, online lagi ya buat teman-teman ini masih mau rokokan dulu guys Bidada. oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh